Manajer Manchester United, Erik Ten Hag, melihat potensi besar Marcus Rashford dan mengungkap posisi terbaik pemain 25 tahun itu. Ten Hag mengatakan bahwa Rashford bisa bermain di beberapa posisi lini serang MU tapi Rashford dinilai paling maksimal menjadi sayap kiri dan penyerang tengah. Dia bermain di sana karena dia bisa bermain di tiga posisi, Dai bisa mencetak gol-gol di posisi-posisi itu, kata Ten Hag di 90 min. Rashford menjadi pemain paling tajam di MU dengan tujuh gol dan tiga asis setelah tampil 17 kali di semua ajang. Sedangkan Cristiano Ronaldo, Anthony dan Jadon Sancho sama-sama sudah menyumbangkan tiga gol untuk Setan Merah. Bersama The Red Devil, Markus Rasseford sudah mengemas 100 gol dan bermain sebanyak 320 pertandingan.